Wajah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menjadi sorotan publik efek mirip selebgram Lucinta Luna Lihat penampilan Ibunda Bilqis Kumairah Razak saat menjadi juri KDI 2022 di MNC TV itu Putri sulung Umi Kalsum dan Ayah Ojak tersebut bermake up dengan gaya berbeda dari hari-hari biasanya. Goresan tangan MUA Yuyun Saputra dan Hairduh Rizia Fahrezi membuat penampilan Ayu Ting Ting jadi mirip cinta Luna. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Sang Pedangdut pada Senin 29 Agustus 2022. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram ayutingting92. Pelantun lagu alamat palsu tersebut tampil anggun dalam balutan dress panjang yang glamor. Selain wajahnya yang cantik, tatanan rambut sang pedang terurai lurus dan memakai poni juga membuat ia kian terlihat mirip Lucinta Luna. Sontak saja penampilan Ayu Tingting dapat banyak tanggapan dari warganet yang mengatakan bila ia mirip dengan Lucinta Luna. kita beralih ke wajah baru Lucinta Luna usai oplastuai komentar dokter lagi-lagi selebgram Lucinta Luna membuat heboh kini dia memperlihatkan wajah barunya setelah operasi plastik bahkan wajah baru Lucinta Luna itu menuai penasaran dokter ganteng dokter Oki Pratama. Diketahui Lucinta Luna melakukan operasi plastik pada wajah dan juga melakukan operasi untuk mengubah suara. Kini pelantun lagu Jom Jom Manjalita itu melihatkan paras terbarunya ke depan publik. channel YouTube-nya Youtubenya Lucinta Luna menunjukkan wajahnya awalnya Lucinta Luna menutupi wajah dengan topeng tanpa ragu pemain film hijab itu membuka topeng dan melihatkan parasnya dalam unggahan itu wajah Lucinta Luna masih terlihat sedikit bengkak Ya Allah cantik banget kata host acara dikutip tribunstyle.com dari kanal YouTube Lucinta Luna TV Guys, ini baru Lu Cinta Luna The tuh 9 Nyawa. Sumpah cantik banget sambungnya. Host dalam acara itu sempat dibuat kagum dengan paras terbaru Lu Cinta Luna. Sumpah aku baru pertama kali lihat karena aku baru pertama kali masuk kerja hari ini ujarnya. Gimana? Aku aja sampai enggak bisa berkata-kata cantik banget gila 100% terangnya menurut host itu penampilan lu cinta Luna kali ini sangat sempurna di semua bagian hidung bibir mata cidat rahang kecil parah ini enggak paras ya bukan karena Kak Luna ini bos kita tapi emang cantik Gila sih, ini perfect banget, kata host di acara tersebut. Host itu juga mengatakan jika penampilan terbaru Lucinta Luna disebut mirip Jisoo Blackpink. Sementara Lucinta Luna juga memposting wajah barunya di akun Instagram atlucintaluna Tuai Pro dan Kontra udah biasa anak-anak hei bambang ini wajah ratu masih bengkak loh hidungku rahangku aja masih belum kering jahitannya. ntar kalau semua udah pada kempes kalian kaget wajah Ratu mirip jisoo Blackpink tulisnya namun wajahnya di postingan itu masih editan Postingan ini dikomentari oleh dokter ganteng yakni dokter Oki Pratama. Dokter Oki Pratama adalah pendiri Benings Klinik. Gak sabar nunggu hasil akhir tulis lewat akun at Komentar ini menuai tanggapan warganet bahkan ada yang minta tolong juga dioperasi operasi layaknya Lucinta Luna.